Nasib baik seolah terus menghampiri Alawian Syah, bocah yang viral karena aksi lucu sekaligus suaranya yang merdu Sebelumnya Alawian Syah diundang oleh Dewi Persik ke rumahnya hingga ditawari menjadi anak angkat Setelahnya, Alawian Syah ternyata juga diundang untuk berkunjung ke rumah keluarga Maya Estianti Tak hanya berkunjung, Alawian Syah juga mendapatkan sejumlah hadiah dari keluarga Maya Estianti Salah satunya adalah dua buah jam dari suami Maya Irwan Misri. Hal itu diketahui lewat salah satu postingan terbaru di akun sosial media miliknya. Dalam postingan tersebut, Maya menggugah foto Aulian Shah yang sedang menunjukkan dua jam tangan pemberian Irwan sambil memasang senyum jenaka ke arah kamera. Maya pun menjelaskan bahwa hadiah tersebut adalah pemberian sang suami untuk kedua orang tua Aulian Shah you <laughs>